Sebelumnya kepada para penonton dimohon untuk tidak menyalakan flashlight selama pertunjukan berlangsung Tersebutlah Desta, seorang anak tunanetra. ia sangat disayang oleh ibunya Kasih sayang sang ibu membuatnya kuat menerima ejekan dari para tetangga Desta kemudian sekolah Ia belajar banyak hal dari menulis, membaca, berhitung, berpikir, keterampilan, dan seni Desta beranjak dewasa Perlahan mengenali jati dirinya dan menjadi seorang seniman Ia tak hanya mampu mencari nafkah tetapi juga membantu para penyandang disabilitas lain Untuk memperoleh hak serta kesempatan yang sama Pementasan wayang disabilitas Desta Milenial Diperankan oleh Muhammad Haryanto atau Bapak Nanang sebagai Desta Ibu Kawit sebagai Ibu Desta Kustri Antoro sebagai Sakuni Boris Dursa Pandu dan narator, Bapak Samijan, sebagai wira suara, bodi ia sebagai pelatar musik. Hadirin yang berbahagia, Indonesian Art Archive, dan wayang lembah Ki Samijan mempersembahkan pentas wayang disabilitas dengan judul "Desta Milenial". Penonton dan hadirin. Inilah desta milenial. Kan kitaar engi fa ange jamu nyandang tunuh nitro makan parkang park deketi matian tunuh putih niat gelar kapisan wihwih dipunipu aduh saking kasampurnya wa pada suatu pagi Desta Si anak Tuna Nedra Bermain bersama teman-temannya Ada Sakuni Ada Boris Ada Dursa Dan Pandu Desta dan Pandu Amat Riam Bermain Sepedan. sepeda Kayu sepedanya Smart Ayo Pandu, kain lebih keras, kain ayo lebih cepat Desta, iya ayo Desta Aku putar satu kali lagi ya Desta ya Oke okay. Wah ini kainan nggak asik Pandu Kenapa? Mana Gantian dong Gantian? Ya. Iya gantian kan uh, Kamu terus yang di depan Ya aku, karena aku yang nyepeda apa-apa, sekali tempo kamu tak boncengin. setuju nggak? Kamu bucingin aku? Iya Sekarang? Iya Ya sebentar ya Aku putar satu kali lagi ya Oke okay. Ya ini nih ya udah sampai Ya sekarang giliran untuk kayu sepeda ini di depan Oke okay. okay. Aku Lalu, di belakangmu ya Ya sini-sini kamu, penuh sini Iya yeah. Jangan takut, Desta sudah hafal lingkungan sini kok Iya yeah. Hapah, Nanti aja Nanti aku jagain supaya kita nggak jatuh ya Oke okay. Kita kuras siap, sepeda, Dosta. Ya. Kayu kita Dosta. Kita tepuk Kita kencang lagi, sepeda ini. Iya, asik iya. Ayo oh, juga ya. Kokok, kokok, kokok. Ya, lihat tuh. Dengan keras. Hmm, lihat tuh. Si Dosta, Bonjolin, si Aondu. Ah, ayo kita kayu. Wah, apaan sih? Ngomong apa ngomong? Dosta, Bonjolin, Bonjolin. Iya, iya. Nah, semuanya semuanya asik, sekali. asik sekali, ayo kita kebut lagi. Aduh, mati! Aduh, aduh, aduh! Aduh, kebut aduh! Aduh, dua Ayo, Aduh, Boleh, tapi Aduh, ya. dulu Aduh, Ayo, Aku Aduh, kebut-kebut Aduh, tapi belok kiri dulu dong. Nah, kita ini ah. Aduh, padu. aduh, -aku ini? aduh! Aduh, aduh, aduh, aduh! kita kecepung kali kali iya uh, pantesan pokonya gak karuan ya iya kita jadi basah apa, apa basah tapi asik kan ya asik tapi kamu tadi harusnya belok kiri tidak lurus tapi aku suka yang lurus tapi uh, tapi asik juga sih berbasah-basah di sini ya iya hmm. tapi kan kita jadi kayak gini Ayo, ayo. Tolong bantu aku. Aku kuku. mau naik ini. Kuku, kuku, kuku, kuku. Mereka jatuh kali kayak tai. Hihihi. Siapa yang jatuh kali? Situ si Habisnya Desta Buta sih. Desta Buta. Desta Buta. kawan buta. Desta Buta. buta. buta. buta. buta. Kawan -kawan. buta. Desta Buta. buta. buta. Buta. Dia tabu, di tabu, di tabu, di tabu, di tabu, di itu di tabu, di tabu, di tabu, di tabu, di tabu, di tabu, di tabu, di buta di tabu, di tabu, di buta itu tabu, di tabu, di tabu, di tabu, buta tabu, di tabu, di tabu, di tabu, di tabu, di tabu, Kata apa-apaan sih buta itu nggak bisa melihat cacat, cacat. Apa cacat itu? Iya kaya kayak kamu kalau jalan berapa berapa? Enggak, aku jalan pakai kaki. <tuk> ya tapi kan berapa berapa pakai tonggolmu. Papa apa? Ne, nggak mana? Ne, nggak mana? Ne, nggak sih? Kenapa kok mata aku buta? Nah. Eh, beresah diam Kamu itu adekku bikin pak luka saja. Terusnya kamu tuh kalau ngomong biden Kalau kalau kamu tuh biden emang gak boleh kamu punya temen Sakuni kamu tuh pendek sekali Emang kalau kamu pendek kamu gak boleh punya temen Terus kamu kuris rambut kamu tuh kriwil kriwil gitu kayak emi mie. Emang kalau punya kayak emi gak boleh punya temen Desta itu temen kita, kita harus sayang Kita anak kecil gak boleh bilang kayak gitu Memangnya Pandu kamu tau gak nah, tidak bisa melihat seperti apa sih? Mana aku tau, aku kan gak pernah gak melihat aku Ya kan puris? Duh, nah, Lesta, Cuk, puris, nah, eh, puris? Eh, dursa. Hmm. ya, ya, ya Des, puris, eh, puris Eh, puris, Eh, gak boleh hina-hina gitu Emangnya, kalau gak melihat, terus kenapa? Kan tutup aja jatuh kali kayak doi Tapi asik Apaan dong? Aku penasaran Aku mau tanya ibuku Ah, orang aneh Iya, gak usah didengerin mereka Tapi itu Tapi kita, boleh? aku buta Ayo, ya, kita pulang ya, aja yuk, Desta, Yuk, ya, Desta diantar oleh Pandu pulang ke rumahnya Sesampai rumah Desta bercerita kepada ibunya yang sedang menyapu halaman Desta buta, Desta buta Ibu, Desta buta bu Ibu, mana kau bu Mana sih, Bu? Nih, Desta buta, Desta buta, Bu. Desta, aku di sini lah. Ibu, di belakang, oh, Ibu di sini. Iya, kenapa? Eh, kenapa? Eh, Dengan Bu, tadi waktu Desta main sama temen-temen nah. dan Desta tuh, kalau uh, dibuat uh, itu, si Pandu, nah. tapi akhirnya kami masuk sungai. Kata Pandu, ya. itu sungai, banyak airnya kan, dan... Wah baunya nggak patut haruan bu, tapi Desta suka. Tapi kenapa mereka mengatakan Desta buta? Apa sih bu Desta buta itu bu? Aduh, nggak usah didengarin, teman-teman itu nggak usah didengarin. Yang penting kemarin kamu kan bilang sama ibu bahwa iya. kamu minta mau disekolahkan. Iya bu. Ya, nanti saya, saya antar ke kota itu Besok, ya, besok <laughs> antar ke kota, oh, sekolah bu, Sering dengar teman-teman pada Iya ya, Apa ya. itu ya, Bu? Ya, ya. ya itu, nanti sekolah Kalau oh. sekolah kan bisa nanti belajar di sekolah sana, di kota uh, Katanya uh, ada kertas yang bisa dicoret-coret bentuknya sungai Masa kertas bisa jadi sungai, Bu? Itu namanya menggambar. Oh, menggambar nah berarti Desta bisa menggambar bu, ya, besok bisa bu. bisa kalau pagi sekolah. Oke, Desta bisa menggambar seperti bursa, ya. ya. seperti sakuni. Pokoknya besok Desta, pokoknya harus sekolah, ya, harus bu. bersemangat, nggak usah didengerin, diejek juga biarin. Iya. Itu yang penting semangat, pokoknya. semangat harus harus tetap semangat, harus tetap ya. jualkan kehidupan. Desa Desta gitu. pengen seperti pandu, seperti, ya. seperti sakuni, Boris. Ya. ya. Okay, ya harus sekolah dulu kan. Makasih ya bu Ya pokoknya Desta, besok Desta pokoknya harus sekolah ya, ya Desta sekolah Desta sekolah Ayo sekolah Ya Desta sekolah Pada keesokan harinya Desta diantar ibunya ke kota untuk bersekolah Agar Desta bisa belajar apa saja Di dalam perjalanan ke sekolah itu Apa itu? Desta memulai hari pertamanya, bergerak ah, Bu, sini apa mana? itu, Bu? Lewat sini Tapi itu suara apa, Bu? Itu motor, mobil Motor, mobil Ya, ada becak, ada kuda, handong, rumahnya Desta, penasaran, Bu? Kuda kayak apa ya, Bu? Ya, ya mau naik apa? Nah, aku, aku pengen itu, Bu bisa menyetir seperti paman yang di kampung itu Ya, menyetir sepeda belajar. Gak usah mikir yang macam-macam, pokoknya yang penting sekolah dulu Ya, Bu Belajar dulu Desta akan janji sekolah Gak -gak, harus semangat Ya, dan Desta akan janji Tidak belajar Tidak boleh Liatu. putus asa Ya Terima kasih ya, Bu Desta nah, sekolah dulu ya Ya, harus pintar Ya Maaf ya. pada peraturan, begitu Iya bu, ya. mudah-mudahan di sekolah tidak ada yang mengatakan Des kabutah, begitu ya bu? Iya, ya, kalau dikatakan ya di aja nggak usah ngapain, nggak dipikirin. Yang penting kau um, pikir satu sekolah dulu yang Iya ya, ya, ya, bu, iya. Ya, Desa pun belajar di sekolah itu dengan tekun. Ia belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan huruf dan angka timbul. Desta juga punya teman-teman disabilitas yang lain Maka ia belajar bahasa isyarat Agar bisa berkomunikasi Lambat laun Desta lancar dalam membaca Menulis Berhitung Bahkan ia mahir Menggunakan alat telekomunikasi Desta juga dibekali dengan keterampilan Dan keahlian Berkesenian tidak terasa sudah 12 tahun Desta belajar di sekolah itu Ia kini telah mampu apapun Ia kemudian diri sudah Dan pulang kampung ah, Alhamdulillah Ternyata jalan di kampung ini tidak berubah Sebelahku rumahku Di depannya ada pohon Tiga langkah kekalan, ke kanan Atau kunjungi Ya, ini nampaknya Nah, ini ada uh, daun yang bukur Coba daun nampaknya Alhamdulillah, daun sirih Berarti tiga langkah lagi Aku sampai ke rumahku Nah, biasanya ibuku lagi apa ya Lagi nyapu alam Tidak bosok, sih Coba Assalamualaikum ibu Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, ini desa Bu. Oh, desa iya, desa aku. Iya, Bu, iya. alhamdulillah Bu, desa pulang. Kok nggak ngasih kabar dulu ya? Biar kejutan dong, Bu. Oh. Kalau nggak ngasih, kalau aku ngasih kapan itu bukan kejutan dong. Iya, ini kebetulan juga, Ibu juga bikin kejutan, nggak tahu. Saya masakkan, pas masakkan Taduk, oh, mosek-mosek Wah, suka sekali Bu Enggak uh -uh. tahu kalau kamu mau datang Makanya beberapa hari ini kok Ada burung-burung, apa itu, perenjak-perenjak Ya, perenjak Enggak tahu, kamu pulang, gitu, lah. Iya. Gimana, gimana, gimana? Alhamdulillah, Bu, Istadah sekarang sudah bisa melakukannya dengan sendiri Jadi, Istadah sudah mandiri, Bu Desta juga sudah punya banyak ilmu, Desta juga sudah kerja Pokoknya Dista janji nggak akan ngerepotin ibu lagi Ibu adalah wanita cantik bagiku, bu. Karena bagiku, wanita cantik adalah wanita yang baik, maka kamu cantik Aku tak bisa memandang wajah ibu tetapi aku bisa merasakan besar pengorbanan ibu Agar aku bisa mandiri, tidak dikasihkan orang Ibu nangis bukan karena saya sedih Ibu nangis karena saya selena. Kamu bisa pintar, bisa belajar dan bisa tamat sekolah di kota, nak Terima kasih atas Kamu pengorbanan ibu selama ini Saya tidak bisa membalas kebaikan ibu dan meskipun aku tak dapat melihat wajah itu, aku bisa merasakan kecantikan ibu yang sesungguhnya. Karena bagiku wanita cantik adalah wanita yang baik hati dan peduli, bukan pada wajah. Karena kamu cantik, kamu maka adalah orang yang baik. Kamu budiman maka kamu tampan. Seperti keinginanku juga bapak kamu harus jadi anak yang pintar, yang sholah Yang bisa berguna bagi bangsa dan negara Iya, Berguna bagi siapa saja, kamu harus menolong sesama, anak. Maafkan Desta, ya Bu Kalau Desta untuk kecil, sering khawatir aku nah. Ibu juga Justru Ibu senang, nah. Kamu bisa pintar Nah Iya, Bu ih eh, ngomong-ngomong nasib teman-temanku gimana, Bu? Kenapa itu, Nak? Itu teman-teman kecilku, ada Sakuni, Pandu, Dursa, dan lain-lainnya. Kenapa, Bu? Ya itu, kalau si Sakuni sama si Bu situ itu juga sekarang nasibnya, kasihan itu, Nak. Kenapa, Bu? Si Sakuni itu nggak punya kaki dua-duanya. Oh, kasihan. Kalau si Bu Tangannya ini harus satu. Kalau si Dursa sama Pandu, kalau Pandu juga cacat mata, nama keselamatan akad perlu kemana? Wah oh, kasihan mereka Lalu ya bu. Kalau si Dursa stres nak, wow. mak ada hit, mak kaitin nak. Oh, kalau gitu, uh, Desa mau menengok mereka bu. Dista ingin tahu kata mereka Dan Dista mau bantu mereka, Bu Iya, nak Harus itu Harus membantu sesama, nak Iya, Bu Meskipun mereka dulu mengecek saya Tapi saya tidak pernah sakit hati pada mereka Gak usah dibegini kan ada pepatah kata bahwa Kalau ditampar Pipi yang kanan harus kamu kasihkan pipi yang kiri Iya, betul, Bu Dan ada satu lagi ada petua Jawa mengatakan yang belum pernah saya sampaikan ke kamu, nak iya, iya. siji nyoto tanpa mata loro ngerti tanpa diperoleh perlu dukolkan di niat papat iso kudu isang bawana yeah, iya. Situ tuhan gak perlu, tak sepatu masa iku Iya ya, Bu, sana, besok yang perestiva saya tenang. Harus saya kasih tahu apa sebenarnya empat kata itu nah. Terima kasih ya Bu. Pokoknya petuah Ibu akan desta ingat dan pasti dengan banyak pengalamannya akan desta alami, desta bisa, bisa mengetahui makna dari empat petuah Ibu. Ya ibu ya. usah anis sekarang ibu siapin sayur kangkungnya ya. ya saya mau tengok teman-temanku dulu ya. oke ya bu assalamualaikum ya bu, bu. waalaikumsalam hati-hati ya nak ya Desta kemudian mengunjungi teman-teman masa kecilnya mana ya pertama-tama ia mengunjungi Sakuni dan Boris ada polisi tidur tiga terus di depan rumah itu ada pohon mangga Ada dandang daun yang jatuh Jadi bisa tahu kalau itu ada pohon mangga Ya, ini ada, ada daun yang jatuh ini Nah, betul, ini pohon mangga Ke kiri, di langkah kah ah, Ini rumah si teman-temanku Sakuni Assalamualaikum Sakuni Sakuni mana nih orang-orang Gokok -orang? Gokok Sepertinya ada yang mencari muka kok Sakuni Tuh, tengok tuh Tengok tuh, bilang Sakino, Sakino Sakuni namaku Wih, iya mau ada bertanggungkar sih anak ini Udah gede mau bertanggungkar Assalamualaikum Sakuni Ah, bikin repot aja He ya, Boris tuh kau lihat tuh siapa tuh yang Boris? Iya kok sebenernya kok lama banget ya. siapa itu wajahmu? Terus aku nggak sok. Eh kamu siapa kamu? Eh masa lupa oh, sih sama teman kecil? Aku teman kecilmu? Iya eh. kok kan, kamu udah gede aku gak tahu. Eh masih ingat gak? Kamu dulu pernah mengatakan bis tahu tak? Uih. Kecemplung ke kali kayak Taiwan? Ya. Iya kan? Iya. Hei koko, ini ada si hantu dari gua buta. <tuh> Siapa? Si hantu dari gua buta. Saku nih, Boris. Ini aku yang datang. Ah, yang kecemplung ke, ke sungai. Eh. Apa yang kamu kesini? Enggak sih, cuma ingin tahu keadaanmu kayak apa sekarang. Kau kan udah dengar sekampung bilang kau enggak punya kaki apalagi yang mau kau tahu? Hmm, memangnya kamu kenapa enggak punya kaki? Kau urusanmu. kamu Kan aku sebagai sahabat, siapa tahu bisa bantu kamu gitu. Kakakku itu kehilangan kaki karena kecelakaan, tahu? Oh. Tahu enggak kenapa dia kehilangan kaki? Aku juga kehilangan tangan, tahu enggak? Kenapa? Kita Oh, bu, nah nah itu. keren kalian sih dari kecil suka tauran nah. terus sih akhirnya tadi itu kehilangan kaki dan tangan uh. ah, kamu kesini coba bohongin aku Eh, Desta ya kamu kesini ngapain kamu kesini itu pakai apa naik sepeda kayak dulu Hah? Ah, aku meraba-raba oh ah, yang kamu enggak bisa melihat sudah sekolah lama tetap aja tidak bisa melihat eh tapi kan aku bisa sampai sini Ayo, dengan mengingat, mencium, mencecap, meraba ya kan? Gogo, dia tuh ngomongin kamu lho, Gogo Hei, Desta, kamu kesini ada taksi atau tombol pesawat Aku? Jalan kan? Belum nah, bener kan, Gogo? Kamu kan gak punya kaki kan, Gogo? Kurang ajar Eh, kamu kesini ngomongin aku gak punya kaki ya? Enggak, aku mau bantu kalian Bantu? Desta, yang ya. Aku ini sekarang cacat Kamu tahu kan cacat? U, C, O, -C O, cacat Tidak kawan-kawan, itu bukan cacat, kekurangan Ah sama saja, kekurangan itu gak bisa ngapa-ngapain Aku kekurangan kaki gak bisa jalan Boris? Aku kekurangan tangan, tangan kuat hei tidak, makanya kamu oh, berkara salah Ya enggak, satu bisa makan, satu bisa cebok bareng Kamu sih enggak bisa lihat, enggak tahu, enggak punya tangan tiga tuh Wah asik, tahu enggak Enggak punya teman di pengen mati. Kalau pengen mati ya dihidupkan dong, jangan pengen mati. Udah ada desta kamu kesini tuh mau ganggu kami kan? Enggak. Aku mau ngasih tahu kalau aku punya proyek. Mungkin kamu tertarik? Kan kamu kerja mau ngapain? Proyek. Mereka <guruh> pan. Lukis bunyi, oh, enggak? Kamu seorang pelukis? Ya. Pelukis? Oh berarti kamu suka peluk peluk dan kis? Ayo. Peluk pelukis kanvas? Kokok, bohong kokok, mana mungkin orang tidak bisa melihat mau bikin karya lukis? Nggak tahu sih, makanya kamu harus ngepah langsung ya Oh nggak, nggak bantuin ah. Desta dengar ya. ya Simpan nasihatmu buat teman-temanmu yang lain tuh Kita nggak butuh nasihatmu Kita tuh udah nggak punya harapan, Desta Nggak punya kaki, nggak bisa kemana-mana Nggak punya tangan, nggak bisa bekerja Nasihatmu tuh buat si, siapa tuh yang sekarang kayak kamu tuh buta itu Hah? Siapa? Oh ya, itu si Pandu sama Nursa yang gila. Ayah sama adiknya yang gila. Udah sana pergi sana. Bus bus bus bus. Maafkan aku kalau aku sudah menghukum kalian, tapi aku berharap kalian bisa bangkit dan pasti ada harapan, pasti itu buat kalian. Berukur gugur, berhenti. Eh hey, Desa, ya, ya. Kau mau pulang, mau pergi? Aku mau pulang dan mau Pandu. Ataslah, sana pergi sana. Ah, Oke, okay. makasih teman-teman. Hati-hati ya. Pokoknya kalian harus semangat. Desa kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah kampung. Ia mengunjungi Pandu dan Durus. listrik terus ada pohon jambu Ah, itu, -itu air misalnya ini rumah desa di sebelah suara air itu ini kemudian setelah rumah desa, di dalam tanggul ini rumah saudara Pandu sahabat aku nah ini ada pohon, eh, yang penjaga terus ke kanan dalam kiri ini dia assalamualaikum Pandu Assalamualaikum, enggak, enggak, ada tamu nak liunah enggak? Teman, enggak. Assalamualaikum, ada tamu nak liunah. Dursa, Pandu Assalamualaikum. Ya Dursa, ada apa? Oh ada tamu ya, sebentar ya. Aduh, aduh paling kecep tua lemah, apa kejadian? Aduh aja nih tanggul ini. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Aduh, uh, ini siapa ya? Aku Desta Pandu, teman kecilmu. Oh, Desta, Desta yang mana ya? Alah, yang yang sering kamu bocengkan itu. Oh, kita pernah kecempung kali ya dulu ya. Iya, dan aku enggak bisa berenang. Ya, Berenangnya kayak batu. Iya, kalau aku gak Kalau aku enggak kecemplung kali, ya bisa sih mengapung Dua hari lagi. Eh, <laughs> uh, mau apa kamu tidak bilang kececut ya? Iya aku sekarang udah nggak bisa melihat nggak bisa melihat oh oh kenapa? Dua tahun lalu aku kan kena glukoma oh, ya tiba-tiba penglihatanku lama-lama hilang oh gitu pekerjaanku juga hilang nggak cuma penglihatanku tapi orang-orang seperti kita itu harus peka kalau pandu, itu masalahnya. Desta, aku tidak seperti kamu yang pendengarannya peka, yang penciumannya tajam, perabaannya juga. Apa bisa meraba yang kecil-kecil gitu? Aku ini orang, matang orang bisa melihat, sekarang gak bisa ngapa-ngapain tanpa mata. Kamu tidak perlu bekerja hati, Pandu. Kita ini bisa mengoptimalkan indera kita yang masih berfungsi. meraba, mencecap, membaui, mengingat lingkungan. Pokoknya aku yakin deh, kamu pasti bisa seperti aku. Terus kalau kamu sebagai orang yang nggak bisa lihat dari lahir, menurutmu apa kelebihannya? Aku tidak pernah rasis, Pandu. Aku tidak pernah memandang orang dari warna kulitnya. Maka aku tidak pernah mengatakan, "Hei, kamu kulit hitam, hei, kamu kulit belah gak pernah karena apa?" Aku gak bisa memandang atau mengetahui warna kulit. Ya, tapi bedalah sama aku lah. Aku kan gak seperti kamu, apalagi si dulu saat itu, aduh, parah sekali dia sekarang. Kenapa disitu? Dia, si, dia, dia, dia kan, dia kan ini gara-gara pernah. Demam atau apa begitu ya? Oh gitu, kemudian pendengarnya terganggu, hilang satu, gak bisa dengar. Oh. Terus sering ini, posisi yang puter-puter itu, oh, apa? vertigo, let's, let's go. Oh, vertigo. oh iya, vertigo itu terus, kemudian dia mikirin terus lama-lama, gangguan mental minta. Coba-coba, aku ketemu Mama, Mama, Mama, Mama, eh, Astas jadi Astas panas yang manis panas satu Buka kamu pengen ketemu sama Dursa, ya. Boris. Ya, sama Boris nggak di sini, Oh Iya ya. Sama, sama di sana. Aku tuh lupa. Soalnya maklum sudah 12 tahun nggak sini. Iya. Ya. Tapi ka, tapi kalau tunanetra boleh gampang lupa nggak sih? Wah, ini gawat kalau lupa bisa kehilangan semuanya dong. Sebentar Jadi, ya, kok tunanetra tidak boleh lupa. Aku panggilin Dursa dulu ya. Iya iya iya. Dursa, Dursa. Ya, ya, ya. Ini loh, ada temenmu kesini dong. bersama sini-sini aku mau tau apa sekarang. Kamu ingat gak? Hmm. Dia ingat sama aku? Aku Desta? Desta Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Destaf, Tandar yang geleng loh Tandarmu ukurannya 32GB Oh, aku punya motor yang kecepatannya 25TB Aku Tandar. ingin ke aneh, kita balapan yuk Yuk, kita balapan yuk Iya, kita 48 Kamu di depan ya? Ya, begitu deh ya, Sekarang ya. dia kalau ngomong memang susah, nyambung hmm. Aku juga sekarang ini sudah hampir putus asa Karena kehilangan pekerjaan Dan harus tergantung ke orang lain nah, Kamu kan pandai bercerita nah, Kamu coba nanti belajar meraba tentang dan menulis buruk timbul ya Ya tapi apaku bisa? Bisa kok Pokoknya asal kita ada kemauan Kita pasti bisa Dan itu bisa kan dulu pintar mewarnai, ya. Aku punya proyek namanya Seni Raba. Seni Raba? Ya. Seni ya. apa? Yaitu melukis bunyi. Hah? Karena? Kau nah, bercanda? Bunyi kan gak ada wujudnya, astauku. Bagaimana bisa dilukis? Tapi bunyi memang tidak ada wujudnya. Tapi kan bunyi bisa dirasakan, bisa didengar, kan? Iya, bisa didengar memadukan aksara karena aksara itu adalah gambar suara misalnya aksara ABC itu kan suara ABC kan ya? iya sih nah, nanti kamu yang bikin konsepnya nanti adikmu yang mengarnai setuju nggak ya setuju tapi apa itu bisa buat cari nafta? bisa pas nanti kita cari marketing. Siapa yang tertarik dengan lukisan kita Pasti ada karena ini kan baru, melukis bunyi Terus, siapa lagi yang akan kamu ajak? Ah, teman kita, Sabuni sama turis Ah, kalau dua orang itu susah sekali, Desta Tapi aku kabur dengan mereka Mereka pintar menganyam, membuat mainan Nah, aku berencana akan membuat mainan tradisional Yang sekarang sudah ditinggalkan Yaitu desa atau mainan anak desa oh kamu selain bikin mainan lukisan gitu kamu bisa apa lagi desa aku bisa melukis bunyi ya mama. selain melukis selain bikin mainan gitu kamu bisa apa lagi aku kadang-kadang bikin cerpen juga cerpen ya cerita pendek tentang ya, itu baru timbul oh kamu, bisa, kan? kamu telur, kecil kira-kira kapan kita akan belajar desa ah dalam terdekat ini tapi yang penting sekarang kamu harus pertajam dulu peragaanmu penciuman pendengaran serta jangan sampai salah ingatan tidak boleh lupa kalau dosa bisa enggak ya dia oh jadi semacam apa oh mengurangi bebannya begitu dengan berkesenian bisa. Nanti aku carikan psikolog Kebetulan aku kan gabung di salah satu LSM Mereka akan bantu kita Karena LSM itu berduit dengan disabilitas Oke okay. okay, Desta, mengarah sekali Eh Dursa, Dursa Dengar enggak kamu? Dengar ya, Dengar. Dengar. Kamu Ayo. tetap harus Ayo, harus, sehat, harus sehat Sehat, sehat Lima, lima beng Semar, apa sih? Semar, Duh. ya, hemangi Semangat itu tempe ya. Udah, Udah, dia memang kayak gitu Ayo kita balapan, Kak. Jadi, Kak, satu tb lho Oke, okay. oke okay. Ya, yeah. balapannya besok ya? ya? Yeah. Besok balapan balapan ya Udah ya. Yeah. balapan, Kak. Okay. Udah itu 525TB kalau nyalan Ah, punya aku uh, 1000TB malah Lebih kecang dari kamu Ya, yeah. enggak Oke, okay, ya yeah. Uh, Pandu, nah, aku pamit dulu Ya, terima kasih Desta Pokoknya kamu harus semangat. Kita jangan mau dikasihani Dan kita tidak boleh merepotkan orang lain Iya betul, terima kasih Desta Selama kita bisa mengerjakan sendiri Kita kerjakan sendiri ya Iya. Oke, terima kasih Aku pamit dulu ya Iya, hati-hati di jalan Desta nah, Di masak yang kampung ya Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh. warahmatullahi wabarakatuh Desta pun bersama teman-temannya bangkit melalui seni raba. Oh, jangan janji sakut, lamontan bi o la o ni your most accomplish no no ka wong janji prasasa hutang hutang wajib dan sahuri kepada para seniman dimohon untuk memberikan penghormatan kepada Terima